Kakak saya enggak mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar manapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Bersama Bang Mimin tentunya di By Youtube Channel Diva TV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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ya kita lihat nih ada sebuah momen spesial ketika di acara Sahur, tentunya ada abang Rizky Bilar tuh para sahabat ya bermain tentunya bersama Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo para sahabat ya wah terlihat tentunya memang setiap hari tentunya banyak sekali progres yang ditunjukkan oleh abang Rizky Bilar para sahabat ya Semakin bangga, semakin bahagia melihatnya Para mudah-mudahan tentunya Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan, amin Ya robal alamin Ke Kabar berikutnya para sahabat ada unggahan Dari Bang Raymond ya, kita lihat aja Di akun pribadinya Tentunya barangnya Tentunya Bang Raymond mengunggah sebuah postingan foto bersama Rizky Bilar dan Bang Adli nih Ketika di acara sahurnya Facebooker, Pak ya ini di Backstage Antv ya Wah, terlihat tentunya mereka sangat bahagia banget, Pak sahabat, ya sahurnya di Antv nih Wow, tentunya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada mereka amin ya robbal alamin Dalam postingan tersebut, tentunya Bang Raymond menuliskan sebuah kalimat caption yang dikatakan. Wahai yang di rumah, kami di sini berjuang untuk kalian semua keringat ini demi kalian. Letih ini demi kalian hanya mengharap sebuah doa dari sana semoga kami sehat selalu. Amin. Tentunya kita juga selalu doakan persahabat Yah mudah-mudahan kepada mereka selalu diberikan kesehatan kebahagiaan. Banyak sekali komentar yang mendoakan persahabat Yah yang positif dari para fans leslaria dari akun Instagram. Irnawati Angelo 16 disitu mengatakan dalam kolom komentar Amin, Amin, ya robbal Alamin Selanjutnya ada komentar juga nih dari akun Instagram Oseng Kangkungnya Lesti situ mengatakan Amin, saya selalu ayah Raymond, Bang Adlin dan terutama kakak Rizky Bilar Tuh bersahabat ya doa dan support dari para fans memang luar biasa banget Yang selalu mendoakan untuk idola kesayangan kita kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga ya ini momen spesial ketika di vlog Nos sendiri Rizky Bilar tentunya bersama Dede Lesti nih para sahabat ya di sini sudah tentunya merasa yakin bahwa hubungan mereka benar-benar sebentar lagi akan menuju halal, para sahabat ya lagi-lagi kita dibuat bahagia ketika Dede Lesti bertanya kepada Rizky Bilar sayang nggak sama Dede dengan spontan cepat jawaban Rizky Bilar ya sayanglah, wow. Tentunya kita bahagia banget mendengar kalimat jawaban dari Abang Rizky Bilar Pasapat ya Yang semakin mantap, yang semakin yakin bahwa dirinya tentunya bertanggung jawab untuk membahagiakan si cantik Dede di Kejora Mudah-mudahan kita secepatnya mudah-mudahan mendapatkan kabar baik, kabar bahagia tentunya dari idola kesayangan kita Tentu dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans yakni salah satunya dari akun Hakaniati yang berkomentar Semoga doa baik dari kita semua buat Lesti dan Bilar diijabah sama Allah Amin, Allahumma amin Wow, para sahabat ya, lagi-lagi doa terbaik nih untuk Lesti Bilar yang tentunya doa yang diberikan oleh para fans kepada idola, para sahabat ya Selanjutnya ini ada momen spesial ketika di acara Lida semalam nih, bersahabat ya. Tentunya kita nggak bisa move on sama momen spesial yang diberikan oleh idola kita ini. Tentunya di sini ada momen Dedek Les tidak bang bilar di situ joget bareng bersahabat ya, haduh bikin bangek aja nih. Lagi-lagi tentunya membuat kita semakin bahagia melihatnya mudah-mudahan juga tentunya kebahagiaan selalu diberikan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Momen seperti ini yang membuat kita semakin bangga persahabat ya Kedekatan tentunya kemesraan dari Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kepada kita semua Selanjutnya momen spesial juga nih para sahabat, ya Ini ketika tentunya Lesi Kejora mengundang salah satu peserta lidah persahabat Yah Faisal Yang tentunya suruh nyanyi di acara pernikahan Leslar Tiba-tiba tentunya Abir Ramzi Dalam postingan sebut persahabat Yah nimrung Calon lakinya siapa? Wow tentunya Rizky Bilar langsung menjawab persahabat ya Masa nggak tahu ya saya lah dengan tegas persahabat Yah Lagi-lagi kita dibuat bahagia dan bangga dengan jawaban mantap Abang Rizky Bilar, Pak Sahabat, ya tentunya sudah semakin yakin bahwa hubungan Lesti dan Rizky Bilar tentunya sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan. Dalam postingan yang sebut juga telah dipost oleh akun Instagram Lenslar23.official yang mana disebutkan sebuah kalimat caps dan dikatakan Abi Ramzi berkata calon pengantin cowoknya siapa deh tentunya dengan ada jawaban dari Bang Rizky bilar Sayalah <laughs> dengan tegas Was sahabat ya Rizky bilar menjawab dengan sayalah dunia pengantin cowoknya Dede olehsti Bayang sekali Tentunya komentar juga dari postingan tersebut sahabat ya yakni dari akun Rosita Rosewilis mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah Kensengin doa yuk semoga akad nikah kakak dan Dede di bungang sawwalah hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 Amin Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan secepatnya kabar baik dan kabar bahagia tentunya diberikan oleh idola kesayangan kita. Selanjutnya para sahabat ada momen spesial juga ya ketika di acara semalam LIDA 2021 di DLSG. Tentunya memang luar biasa banget. Dengan menyiapkan lagu Lebih Dari Selamanya Semalam bersama Phil Dan itu tentunya... Trending di tujuh negara, WhatsApp ya. Wow, ini keren banget. Memang pantas banget dijuluki sebagai ratu trending. Mudah-mudahan, tentunya kita selalu mendoakan buat Dedek selalu diberikan kesuksesan. Dalam postingan tersebut, persabatnya kita salah fokus lagi-lagi sama gelang yang dipakai ini. Aduh cute banget sahabat ya. Kayaknya nggak mau lepas nih. Mudah-mudahan saja kita selalu mendukung buat hubungan idola Lesti dan Rizky Milan. Hari ini juga kita masih menunggu kejutan bahagia para sahabat. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin vitamin segar selanjutnya. Ini dia informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.